Mananya kalau dia muntak berhenti duduk sebab ugamu, nanti puak-puak aku nak ikat tangi, ikat kaki, Patu nak pegang dengan batu, ataupun nak bunuh. Pasang tayoi sikit, sikit, sikit. Tak bunuh selalu. Tapi bunuh sikit-sikit. Nak seksor Nabi Nuh. Tengok tu, setara tu, puak-puak dia duduk mikir untuk nak jadi Nabi ni mati dengan tangi puak-puak dia. Tu... Naya no, katanya, PKY yang tak betul dan akan sesah selepas pada mati. Baik pola aku tak tunggu Rasul. Baik pola aku dok menete kebenar ye. Hakitulah. A'udz Billahi mina Shaytanir rajim.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 ayat 116 sampai 122 surah syuara kita masih lagi berada di dalam uh, ayat-ayat yang berkaitan dengan kesoh Nabi Nuh alaihi salam dengan kaumnya yang uh, apa masing-masing uh, royak alase Nabi Nuh royak alase yang benar kaum dia royak buah fikiran yang kasi nak lawan Nabi Nuh. Ayat 11 ni sebagai sambung ayat belum pada ini Iaitunya mereka mengugut Tak ataupun cabar Ataupun loyak pasal ngeri Mengugut ataupun mengugut dengan berkata Jika engkau tidak mahu berhenti daripada menyebarkan agamamu itu Wahai Nuh sudah tentu engkau akan menjadi Dari orang-orang yang direjam Maknanya kalau dia tak berhenti Di sebab agama Nanti puak-puak aku nak ikat tangi Ikat kaki Lepas tu, nak pegong dengan batu Ataupun nak bunuh Pasang tayoi sikit-sikit-sikit Tak bunuh selalu Tapi bunuh sikit-sikit Nak seksor Nabi Nuh Tengok tu, setara tu Puak-puak dia ada mikir untuk nak jadi Nabi ni mati dengan tangan pokok-pok dia tu nak orang katanya fikir yang tak betul dan akan sesar selepas pada mati bagaulah aku tak turut Rasul bagaulah aku tak menetek kebenaran. agak Nabi Nuh walaupun orang kata kepada dia siapa kau nak rejah nak tamak, nak ikat tapi Nabi Nuh Tak top tu dengan kekasare ni nak, nak menunjukkan bahawa apa uh, pendiri cut yurn bagi seorang rasul dan semua tiap-tiap orang rasul macam itulah belakang dia tak tak tak tak apa, tak balah dengan kekasare tapi dia berhubung dengan Allah serta dengan mitok supaya Allah buka hidayah beri petunjuk jalan yang sebenar buka kebenaran kepada kaum dia Nabi Nuh kata macam mana Qala rabbi inna qaumi kadzabun Nabi Nuh berdoa dengan berkata wahai tuhanku sesungguhnya kaumku telah mendustakan daku ha dia top top top lah dulu apa minta maaf dah saya guna kata ayat yang tak molek sikit Bapak apa bengong gitu mu. Mu tak reti ka lagu mana. Ha tu. Mu tak ada fikir tak ada akal ka lagu mana. Ha kata-kata pesan ini, tiak-tiak orang nabi pun tak ada biasa sebut dia hadapi kaum dia. To nah atapung tak ada siapa nabi kecek kepada kaum dia, huduh-huduh. Bahkan setiap orang nabi selalu nya berdoa kepada kaum dia, apatah lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada umat dia. Sebutkan ni. Satu kali, Orang Yahudi mari jumpa dengan Nabi. Ni kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi mari beberapa orang dia jumpa dengan Nabi dia katanya, "Assalamualaikum." Dia nak wina Nabi itu dengar pasal semabuh semabuh di antara assalamu alaikum ke assalamu alaikum nabi dengar cicit-cicit assalamu alaikum maknanya celakalah naik atas kepala nabi duduk sekali dengan siti aisyah nabi jawabnya wa alaikum tapi siti aisyah jawab wa alaikumus salam wal celaka dan laknat maik tahpalaamu orang Yahudi pun sa'caya aku boleh makilah kalau Nabi orang Yahudi ni dia tak panggil Ya Rasulullah Ya Nabi Allah dia tak panggil dia panggil Ya Muhammad dia tak hormat kepada Nabi tapi apabila Nabi keceh siap dengan dia orang Yahudi pun pergi Nabi tek Aisyah tek lagi mana tegar Aisyah, wahai Aisyah. Yang kata macam tu. Jangan katanya wa alaikumus salam wa laknah. Celaka dan laknat naik kepala Nabi raya katanya innallaha yuhibbur rifqata fil amri kullih. Sesungguhnya Allah kasih lembut-lembut dari semua tiap-tiap perkara. -tiap Tengok, Nabi raya selalu kepada Aisyah. Aisyah tulis sapa kepada kita sapa ke hari ni. Sesungguhnya Allah kasih lemuh-lembut dalam semua tiap-tiap kerja. Walaupun orang main kasar dengan kita, tapi kita jangan top-top to pasang kasar dengan orang. Kecuali, peperengi, waktu itu tak ada aruh. Tak kira lah kita nak jangkai mati. Tapi kalau orang main pasang kasar, kecek, kata, maki, kapo kata, kata, kata, kata, kata, kata, Jangan tobat tu bahkan kita kena sabar. Minta maaf ni dah orang-orang tua je kecik je katakan tu. Kita dah de balah dengan orang gila, siapakah kita jadi gila? Sungguh tak? Yang tu gila, yang maki kau kita berak-berak-berak-berak kita pun mati jugak kat dia. Siapakah kita orang tengok Pak hmm jala tu dalah. Mu nak berbalah dengan orang gila, siapakah mu gila? Pak orang orang buat tanya, kalau angin tetah kita, kita nak tetah angin ke? anjing kekauh kita, kita ada gigi juga, nak kekauh anjing juga, nak berdua sampai kita, sebab apa? benda tu tak menarik sahabat, sebab itulah, kita jangan guna kekasara, orang kata kepada kita, orang buat apa kepada kita, pasang, khair, sakit hati, kecup hati, tapi kita mula-mula sekali, mengadu hak kepada Allah, dengan berdoa, dengan sujud dengan, berdamping diri pendekat diri kita dengan Allah Ya Allah tolonglah beri hidayah kepada orang kata kepada aku orang hina kepada agama aku sebab kita tengok dalam klip tokcah jejak sungguh katanya semua orang Islam pakai denil belakang kalau tengok kepada kitabullah kalamullah tokcah jejak utak bawah kaki dia semua orang tengok kuasa kacip gigi belaka, kuasa nak marah. Tapi jangan guna kekasaran. Boh kan? Kita mula-mula sekali kena niat katanya Nyanyo -nyo ke dia sebab apa? Sebab dia tak faham, dia tak reti. Kalau sekiranya dia duduk di dalam keadaan itu juga, maknanya duk sampai mati dia, dia apa ni? Beci ataupun nak menetar Islam, nak bakar Al-Quran ataupun nak wog tu wog gani. Tapi kita kena ingat di akhirat sikit lagi. Allah Ta'ala raya Zidnahum a'adhaban fauqal azab". Kami tambahkan azab di atas azab Tak tahu apa? berapa kali azab Kalau orang biasa orang tamadah kena no azab Tapi orang yang menetek Ugamu Allah di atas muka bumi ni Dia tak tabak ataupun dia tak masuk islam Ataupun dia tak sarap hat Katanya dia Tak say sungguh dah Dia buat sungguh dulu Lalu dia tak say sungguh dah Dia tabak sungguh dah Alhamdulillah kalau sekiranya dia tak sarapat sungguh, Mak maknanya dia mati dalam keadaan dilaknak oleh Allah Ta'ala, oleh malaikat dan semua manusia, dan di akhirat sikit lagi dia akan terima balas yang sangat-sangat berat. Sebab tu kita, berapa-berapa ni duduk di atas dasar, peheh. Orang dia tak peheh, dia akan jadi seteru dengan benda. Orang dia nampak tak peheh tu. Lama yang dia duduk dan dia tak peheh. Ini saya kecil ni bukan arti orang kafe. Saja tak? Boleh kerana orang Islam kita pun Kadang-kadang duduk dalam lama tak paham Tapi boh mari lang-lang ni Dia mula paham, mula paham, paham, paham Dia mula sedar, oh aku bodoh dulu Eh, apa, aku orang ngaji juga, kerti juga Tapi apa, dia bodoh lagi tu Boleh ni pak mari kau curuh, kau curuh, kau curuh Hak kita naknya, kau curuh Kau dapat hidayah tu lah dalam hidup kita Nabi Nuh pula gitulah Kita klik kepada ayat ini semula. Nabi Nuh berdoa dengan Allah. Qala rabbi inna <tang> qawmi kazzaboon. Wahai tuhaiku. Kaum mendustakan <kemudian> aku. Ya Allah. Apa aku doa ayat benar-benar. Tapi puak dia tak seterimu. Faftah baini wa bainahum fathah. Wanajjini wa mamma'iya minal mu'mini. Nabi Nuh berdoa pula. Oleh itu. Hukumkanlah antaraku dengan mereka. Maknanya taksinlah ya Allah buat putus cair Putih hitam. Nah, tu gitu. Kalau memunak wislama, wislama lah kaum aku. Kalau dia munak waktu kebandow, waktu wong lah bandow. Sebab ada Nabi loya di dalam satu hadis. Nabi katanya sejaha jaha kaum ataupun umat Ya itunya kaum tu di turun balor sedangkan Nabi dia masih duduk hidup ataupun duduk tengok kaum dia kena balor ni, super dengan kaum Nabi Nuh Nabi Nuh masih duduk hidup lagi dia boleh tengok kaum dia dah tahu banyak mana, kena air boh siapa kau mati dari air, cuba kita gambar katanya kapal pecoh gambar katanya kapal pecoh orang mati guling-guling dari air, duduk hanyut tapi Nabi Nuh dia tengok kaum dia siapakah anak dia sendiri Nabi Nuh panggil ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin hei anak kesayangiku marilah naik perahu naik kapal sekali ni aku ni jangan jadi dalam golongan orang-orang kafir tapi anak dia kaya kala sawi oh, ila jabalin ya'asimuni minal ma' anak dia kecek dengan pok dengan tak senonoh Aku akan naik ke kemuncuk bukit. Yang mana air tak sapa ke kemuncuk bukit. Dok dok bahai kau tanya, air tak sapa dan dia selamat. Tapi Nabi Nuh qayala asiman yauma min amrillah. Pada hari ini tak ada sapa yang selamat daripada bala Allah Taala. Tulah akhir sekali wahala bainahumal mauj. Maka beceklah di antara Nabi Nuh dengan anak dia oleh gelombang yang sangat besar. Al mauj artinya gelombang, klun, air bos yang sangat besar pada waktu itu maka waka minal muqrin, fakana minal muqrin. Maka anak dia masuk di dalam orang-orang yang tergelam. Masya-Allah, ni tengok Nabi Nuh. Kalau kita gambar anak dia, bining dia tak percaya kepada dia. Kaum dia yang percaya sungguh-sungguh berimeh sungguh kepada Nabi Nuh, kepada Allah Ta'ala, supaya saya ada rakyat kemarin, setengah-setengah tafsir rakyat katanya, tak lebih pada 70 orang. Dalam masa 500 tahun lebih, Nabi Nuh duduk-duduk dakwah. Setengah-setengah riwayat katanya, boleh bila dengan jari tangan. Tak sampai 10 orang, orang yang berimeh dengan Nabi Nuh, dalam masa 500 tahun lebih. Sebab tu Nabi Nuh dia kecuk hati, sehingga Ulama-ulama Rayak ulama, katanya Nabi Nuh ni adalah Orang yang sangat banyaknya Mengisok dan menangis Nuh artinya Orang yang banyak menangis Banyak mengisok Ngaduhah semua kepada Allah Laylan wa nahara Siyeh hari malai hari dakwah rayak-rayak Tapi Walam yaziduhum du'ai Illa firara Tapi yang Tak, apa ni? tak ada nampak Tambah sikit habuk nak berimeboh kan kau sehari kau lari kau, kau masuk nak kecek kau lari kau, kau hino kepada Nabi ini Allah kalau kena kita pada hari ni boleh jadi mengaju tak dakwah dah tak mengajar dah tak ceramah dah kalau dia kita pergi mengajar kau lari kau tak sedengar tinggal khisi saja kita kecek Masya Allah kecup hati tapi Alhamdulillah kita masih lagi duduk di dalam keadaan baik yang Allah Taala kehendak kebaikan ke kepada umat kita ni dan walaupun maksiat berlaku banyak di atas muka bumi tapi ada lagi orang nak kepada kebenaran nak dengar kebaikan ke. nah oleh kerana masa habis dah maka insyaallah kita sambung semula dak dalam kisah Nabi Nuh lagi nah untuk kita jadikan sebagai nah, pengajaran yang kita ambil daripada ayat-ayat Walaupun ayatullah duk baca ni tapi ia menjadi suatu perkara yang baik dalam hidup kita. Wallahu wa'alaikum wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa wa sallam, warahmatullahi wabarakatuh.